Baik, sebelum kita ke topik pembahasannya, saya informasikan terlebih dahulu buat kamu yang suka mendengarkan suara kicauan burung ataupun seputar dunia burung, silahkan subscribe channel di bawah ini dan linknya ada di kolom deskripsi. Di sana lengkap semua tersedia seputar dunia burung dan suara kicauan burung. Baik, kita langsung ke topik pembahasannya, yaitu empat zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Scorpio. Namun di sini saya informasikan.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 ten of cup ataupun 10 piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai zodiak Libra yaitu yang angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Untuk kategori kecocokan seorang Libra bersama seorang Scorpio yaitu di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Libra akan terus menjaga ataupun akan terus memperhatikan hubungannya bersama seorang Scorpio. Di sini seorang Libra sangat benar-benar menjaga kepercayaan ataupun kesetiaannya kepada seorang Scorpio sehingga di sini Scorpio memberikan nilai yang positif ataupun respon positif kepada seorang Libra di dalam suatu kategori hubungan asmara yang berakibatkan hubungan akan langgeng dan akan cocok ke depannya dan untuk support energi yang dapatkannya adalah kenaik of pentacle secara umumnya kenaik open itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan bahwasannya zodiak Libra sangat cocok berpasangan dengan seorang Scorpio di intensitas ataupun di kategori suatu hubungan asmara yaitu saling menjaga ataupun saling setia dan tindakan itu didukungkan oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu seorang sahabat Libra sendiri dan kartu kesimpulannya adalah The Hermit secara umum The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri mencari pasangan yang cocok ataupun mencari ketenangan hati jadi jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang pertama itu zodiak Libra disini menggambarkan seorang Libra akan terus menjaga kesetiaan serta kepercayaan dari seorang Scorpio sehingga tindakan itu didukung oleh seorang usianya yang tidak lebih dari 30 tahun yaitu sahabat seorang Libra sendiri dan The Hermit di disini menggambarkan Ketenangan ataupun kenyaman hati telah didapatkan oleh seorang Scorpio, dikarenakan seorang Libra mampu menjaga kepercayaan dan kesetiaannya kepada seorang Scorpio. Dan di sini, intensitas kecocokan yang mereka miliki adalah di angka 90%. Selanjutnya, kita ke kartu Zodiak yang kedua, yaitu Zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan Scorpio, adalah Two of One ataupun dua tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai zodiak Pisces yaitu di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di dalam kategori ini, kecocokan antara Pisces dengan seorang Scorpio itu di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini seorang Pisces dan Scorpio akan saling mendukung, saling mensupport dan saling memberikan masukan di dalam kategori karir dan pekerjaan mereka yang menunjang keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Di sini juga, seorang Pisces akan terus menelusuri bagaimana kinerja ataupun bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh seorang Scorpio kepada dirinya. Di sini juga, seorang Pisces akan saling mengingatkan kepada seorang Scorpio di dalam hal karir dan pekerjaan untuk support energinya. Adalah Queen of Swords, secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Pisces dan Scorpio saling mendukung di dalam kategori hal, karir, dan pekerjaan yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan tindakan itu didukung oleh seorang wanita yang usianya sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat seorang Pisces sendiri. Dan The Hermit di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendorong ataupun akan mensupport seorang Scorpio untuk meraih karir dan pekerjaan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka sehingga menunjang keuangannya akan semakin bagus dan tindakan itu didukung pun oleh seorang wanita yang sudah dewasa dan yang sudah matang pikirannya tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat seorang pisa sendiri dan the hermit di sini menggambarkan Kenyamanan hati, ketenangan hati telah didapatkan oleh Scorpio, itu dikarenakan seorang Pisces mampu memberikan dukungan dan dorongan kepada seorang Scorpio untuk meraih karir yang lebih bagus lagi, sehingga di sini intensitas mereka berkecocokan di angka 92%. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga, dan kartunya adalah Four of Swords, ataupun Empat Pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Taurus yaitu di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Untuk kecocokan yang didapatkan oleh seorang Taurus bersama seorang Scorpio itu di dalam kategori kesehatan serta pengertian dan kasih sayang. Jadi di sini seorang Taurus akan memberikan pengertian dan kasih sayang secara tulus kepada seorang Scorpio dan tidak jarang seorang Taurus akan selalu mengingatkan tentang kesehatan kepada seorang Scorpio dan di sini juga ketenangan akan didapatkan oleh seorang Scorpio ditandai dengan seseorang yang tidur tanpa gangguan dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Taurus lah yang betul-betul memperhatikan kesehatan pasangannya yaitu seorang Scorpio dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus akan berkecocokan dengan seorang Scorpio di dalam kategori kesehatan, sehingga di sini Taurus akan terus memberikan kasih sayang, pengertian serta perhatian yang penuh kepada seorang Scorpio terutama di dalam kategori kesehatan dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang sahabat Taurus sendiri yaitu seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan seorang Taurus memperhatikan seorang Scorpio di dalam kategori kesehatan dengan secara tulus. Itu didukung penuh oleh seorang sahabat dari seorang Taurus sendiri, dan di sini The Hermit menyimpulkan ataupun menggambarkan bahwasanya ketenangan hati dan kenyamanan hati didapatkan oleh seorang Taurus dan seorang Scorpio di dalam kategori hubungan asmara untuk kedepannya. Dan intensitas kecocokan mereka itu di tuli 93% untuk selanjutnya zodiak yang keempat yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Scorpio adalah Four of One ataupun empat tongkat. Untuk zodiak yang keempat yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Scorpio adalah seseorang yang berzodiak aris yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Jadi intensitas ataupun kategori kecocokan seorang aris bersama seorang Scorpio itu di dalam kategori karir dan pekerjaan serta ingin menggapai tujuan bersama-sama. Di sini kelihatan seorang Aris akan mendukung penuh seorang Scorpio, dan begitu juga seorang Scorpio akan mendukung seorang Aris untuk menggapai karir dan yang lebih bagus lagi, sehingga bisa mewujudkan cita-cita mereka di masa depan mereka yang mereka buat untuk kedepannya. Dan di sini juga tidak jarang seorang Aris akan selalu berkorban waktu untuk memberikan seorang Scorpio masukan ide ataupun sebuah support serta motivasi untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi kedepannya bersama dengan seorang Scorpio dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun ataupun yang sudah dewasa jadi disini menggambarkan seorang Aris akan memberikan dukungan, serta seorang Scorpio juga akan mendukung seorang Aris di dalam kategori kerjaan pekerjaan. Yang tujuan mereka adalah menggapai impian bersama, dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat mereka sendiri. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, yaitu zodiak Aries di sini menggambarkan seorang Aris akan memberikan dukungan serta support. Kepada seorang Scorpio, dan begitu juga Scorpio akan memberikan dukungan kepada seorang Aris untuk mendapatkan cita-cita di dalam hal karir dan keuangan yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, yaitu seorang sahabat mereka sendiri. Dan The Hermit di sini menggambarkan ataupun menyimbolkan kenyamanan hati dan ketenangan hati telah didapatkan oleh seorang Aris bersama dengan seorang Scorpio, sehingga di sini intensitas kecocokan mereka di angka 94% sangat cocok. Baik, di sini kita review kembali bahwasannya zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Scorpio adalah yang pertama yaitu zodiak Libra, yang kedua zodiak Pisces, selanjutnya zodiak Taurus dan selanjutnya adalah zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Scorpio. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.